Pertanyaan olah nafas, Pak, sebelum dan sesudah operasi lutut, apakah boleh olah nafas? Rim of bukan boleh lagi. Harus jadi waktu istri saya sakit lutut, tidak bisa. Ya, pakai pertama pakai tongkat, kayak airport pakai kursi roda? Titik terendahnya adalah dia duduk dan tidak sanggup berdiri begitu sakitnya. Sejak kejadian nggak bisa berdiri itu bawa ke rumah sakit, ya pas pas kejadian nggak bisa berdiri lututnya sakit banget itu dia di luar kota. Saya nggak bilang ke dokter enggak, wing off dua tiap jam Udah. Saya nggak bilang cari obat anti nyeri enggak, obat anti nyeri anti sakit itu merusak ginjal, itu merusak ginjal. Anda minum obat kolesterol, Anda minum obat diabetes nggak merusak ginjal tapi anti nyeri anti sakit itu merusak ginjal. Ya sakit lutut suntik steroid, ada juga yang jadi kena kanker. Ya, jadi begitu sakit, Anda olah nafas, bukan boleh, harus nyeri, bengkak lutut sakit udah harus kalau mau cepat sembuh ya, inflamasinya karena vimpop itu anti inflamasi ya, habis operasi sakit ya, Anda boleh ya, tapi nahannya yang hati-hati aja karena Anda tahan nafas, ada ngeden. Nah, kalau operasinya itu di perut, di lambung ya di dada kayak kanker panyudara baru dioperasi ngeden agak bahaya tapi kalau dilutut di kaki Anda ngeden-ngedennya itu enggak ngefek ke situ ya tapi kalau orang habis operasi sesar misalnya ngeden takutnya kan jahitannya kebuka lagi ya maka kalau dilutut enggak masalah ya Nah sekali cerita lagi waktu istri saya kakinya sakit sempat nggak bisa berdiri itu akhirnya ya sudah balik Jakarta tapi dengan olah nafas wimbo satu jam sekali besoknya udah jalan kaki lagi tapi pakai tongkat sampai airport pakai kursi roda. Tapi itu berdiri. Jadi istri saya di kursi, digotong sak kursi-kursinya. Ya kan yang gotong kan bapak-bapak, mungkin enggak enak ngendong istri saya gitu kan. Jadi tiga bapak-bapak ngangkat kursi, masing-masing pegang satu kursi, bawa ke kamar hotel, lundungin di tempat tidur. Panitia telepon saya, Pak, enggak Pak ke dokter, Pak. Enggak. Yakin Jarod. Tegak apa sama istri? <laughs> Bukan dega, saya yakin banget dengan olah nafas ini, gitu ya. Saya bilang sama istri setiap jam sekali, ya. Begitu dua tiga kali gimana? Iya sih sakitnya hilang membaik. Ya sudah, ya. Besok paginya coba berdiri. Eh bisa, oh, udah berdiri. Sampai Jakarta di MRI dan di scanning Maniskusnya robek dan kakinya bengkak ya pegaknya disedot sama sama dokter suntik sedot. Sret. Wih banyak. Banyak juga. ih masih bengkak dari sebelah kiri sedot udah sekantong plastik hampir 1 liter kali apa enam 600 mili kali banyak banget. Dilihat hasil MRI-nya ya setelah disedot di MRI kan nggak langsung keluar hasilnya. Begitu keluar ke dokter lagi ya dokternya bilang ini mah harus operasi, Pak. Tapi untuk ngurangin rasa sakit kita suntik steroid ya. Enggak, dokter saya bilang enggak, enggak. Saya bilang enggak. Dokter kasih alternatif dulu apa dan apa, oke, okay. ya googling, duduk, ini sama ini pak, oke, okay. yang itu apa, yang ini begini-begini di Amerika dipakai, yang ini oke, okay. pakai yang itu, kurang manjur pak, nggak masalah, saya punya teman kok banyak yang disuntik steroid, pakainya malah memicu kanker, memicu ini, memicu itu, gitu ya, nggak semuanya memang, ya kayak orang vaksin kan juga nggak semuanya, mungkin misalnya dari satu juta orang ada 10 yang jadi letoy jadi begini, gitu ya, tapi nggak, nah, tinggal cerita. Ya tidak operasi sampai sekarang malah sembuh bisa, tidak ya sembuh sih ya, enggak enggak seperti semula ya tetap hati-hati. Pola nafas setiap hari seumur hidup nanti ya. Jadi kalau sakit lutut ya sesudah operasi, sebelum operasi, mendekati operasi ya, mendekati operasi bahkan apu, itu penting banget supaya 10 sepuluhnya naik nanti operasi enggak sakit-sakit. Sama juga mendekati melahirkan. Ini anak saya kan saya baru punya cucu pertama begitu anak itu mules, bukaan satu olah oh nafas bukan dua olah oh nafas bukan tiga olah oh nafas dia buka ini anak pertama jadi bukaan pertama itu udah dari malam hari ya lahirnya besoknya jam dua udah oh, tiap jam itu ya tidur tidur bangun tidur olah oh nafas lagi bayinya 3,3 kilo Ustaznya bilang juga, anak pertama itu susah. Loh. Ini 3,3 anak pertama ngeden 3 kali keluar. Gitu. Kok kayaknya orang enggak sakit? Nah, itu dia, ya, pola nafas, sampai mau melahirkan. Soal melahirkan ini, Pak Ustadz, Pak Saiful Karim, ngajari senci, begitu tahu Wim Hof, dan dasar-dasarnya, udah anaknya mau lahirkan, sama juga anaknya tak keponakannya suruh Wim Hof. Gitu. Udah guru senci belasan tahun begitu tahu dalam arti efektivitasnya ya untuk keseimbangan hormonal senci hebat atau kayak MBSR, MBCT ya, tapi banyak orang kan Pak Kristen boleh nggak senci? Tergantung senci yang mana senci sendiri banyak aliran lalu gurunya ngajarin mengenai tubuh eterik, mengenai nyawa itu dari angkasa masuk ke kak janin ya udah ya jangan percaya gitunya ambil aja teknik nafasnya buang kepercayaannya kan gitu kan kalau saya belajar olah nafas, kan saya ambil tekniknya aja saya buang kepercayaannya atau John Kabatsin nggak pakai kepercayaan kalau dia bicara perjalanan spiritual gitu ya spiritual itu dalam arti apa punya nilai hidup ya, punya tujuan hidup nah itu kan konsep-konsep spiritual tapi lintas agama jadi value-nya nilainya berbuat ya. baik gitu ya nggak usah pakai ayat gitu ya ya kebaikan gitu ya. itu itu namanya lintas agama. Oke, balik lagi ke pertanyaan soal uh, Wim Hof, ya Pak Jarot dan Mas Gunggung nah, disebut Mas Gunggung ya, karena memang kita pinjem suaranya. Saya juga mau terima kasih dalam rekaman ini kepada Mas Gunggung yang mengupload file-file audionya, ya. padahal ada kelas berbayar. Saya pernah nanya, Mas, kalau saya kan memang dari awal gratisan, ya, semuanya tak upload gitu kan? Mas Gunggung kan bikin kelas berbayar. Lah, kok filenya diuploadin gitu ya? Kasihan yang enggak bisa bayar rezeki Tuhan yang atur kok ya. Saya Kristen, Mas Bung. Islam ya, saya sebut agamanya supaya Anda tahu kita bersahabat, lintas agama, dan Mas Bung termasuk yang soleh, banget menurut saya. Loh ya, ya rezeki itu Tuhan yang atur kok gitu ya. Jadi ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi boleh ya diperbolehkan, tapi untuk kayak kem yang ada pengukuran pakai alat dan sekaligus uh, bicara soal kem dengan mas Gunggung. itu nanti mas Gunggung bawa itu uh, EEG HRV bukan satu alat ya bawa lima set atau berapa untuk mengukur satu persatu sebelum olah nafas, sesudah olah nafas, supaya orang itu yakin gitu loh ya karena yakin itu membuat orang komitmen melakukan gitu ya kalau saya kan nggak mengajarkan soal ukur ukuran gitu ya anda yakin anda lakukan anda nggak yakin ya udah kan begitu ya anda yakin anda sembuh anda nggak yakin anda nggak sembuh Nah, tapi, dengan diukur akan diyakinkan. Nah, Oke, okay. terima kasih, Pak Jo, dan Mas Bunggung. Olah nafas hari ini rasa pegel, pinggang kanan, kaki kanan, pinggang kanan, kaki kanan amat sangat. Nah, saya pernah jatuh motor 33 tahun yang lalu, dan jatuhnya terlentang. Oke okay, ya, olah nafas menyembuhkan, tetapi sering memicu penyakit lama. Ya pertama, kenapa? Olah napas ini bikin kita peka. Saya waktu olah nafas itu dulu bingung ya. Lagi olah napas begini, saya saya buka mata terus lihatin gitu ya. Kok apa lampunya tambah terang gitu ya? Karena voltasenya jangan-jangan naik Di rumah saya kan cukup stabil selama ini. Kenapa saya berpikir begitu? Itu sebelah saya belakang ini kolam ikan koi, nyambung kolamnya sampai ke dalam rumah di bawah tangga. Itu kan ada air mancurnya, kok tiba-tiba kayak grojoknya lebih kenceng gitu ya. Ternyata bukan, bukan grojoknya lebih kenceng, telinganya lebih peka. Jadi telinganya jadi peka, panca indera jadi peka, bahkan panca indera keenam juga nanti bisa lebih peka. Tahu mau hujan atau si ini mau datang, atau di batin orang kita peka, ibu Sinta tuh berkali-kali bukti buktiin. Dia batin saya, saya WA dia. Dia batin saya, dia WA saya. Saya, saya, saya. Ajarot dia. Kalau saya batin, pasti WA. BA. Eh, frekuensi nyambung Nah, kepekaan yang lebih yang nyata, ya telinga, misalnya. Jadi, kalau saya tidur ada nyamuk atau bahkan masih agak jauh, masih di kaki saya, saya ambil raket, saya arahkan kaki saya, cek, merem, tutup mata gelap kamarnya nggak perlu dinyalain lampunya karena kalau saya tidur gelap ya kan tetap lampunya mati tetap sambil merem tapi sebelah saya ada raket cetek arah kaki nah, cekrek di atas kepala istri saya <gitu> itu nyamuk bukan di atas kepala saya ya pasti jauh dari telinga di atas kepala istri saya gitu. atau di atas kepala saya ini berapa senti kira-kira di suaranya begini nih sepuluh dua sepuluh cekrek agak di agak, agak di atas udah nggak pakai begini begini begini begitu baru kena gitu. cekrek cekrek itu ya itu sejak olah nafas. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Olah nafas itu membuat orang peka, ya, peka. Apalagi masuk body scan, ya, body scan yang saya sarankan 10 hari berturut-turut body scan, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya body scan sampai anda bisa dengar, anda rasain itu begitu diam sebentar, tutup mata, fokus pada jantung, anda bisa rasain itu jeduk, jeduk, jeduk, jeduk. Anda bisa rasakan, Anda bisa perintahkan. Pelan. Lebih pelan lagi. Pelan. Pelan. Pasti ngantuk. Tidak pakai viski breathing. Pakai mindset. Kekuatan batin, kekuatan pikiran. Itu namanya mind focus. WingFox juga mengajarkan mind focus. ya Kekuatan pikiran. ya Bahkan tidak pakai nafas. Berendam di alju, hangat. Hangat. Hangat. sudah praktek. Saya sudah pergi ke Tundung Salju pakai batik lengan pendek yang ngantar bingung-bingung. Tapi untuk sampai di situ, peka dulu untuk peka body scan. Enggak pakai body scan pun, Mas Gunggung juga ada, Mas Gunggung juga ada nanti program modul kepekaan, ya kelas berbayar. Nah, ketika orang olah nafas bahkan belum masuk body scan, biasanya kepekaannya muncul. Nah, apa itu kepekaan? Ini plus minusnya, ya plus minusnya minusnya adalah jadi merasakan sakit. Sakit-sakit lama. Ya, migran pun malah bisa kayak lagi. dari kepala ke arah telinga itu kok migran tuh pokoknya di sekitar telinga. Itu tanda-tanda mau kambuh tuh. Kayak glingun kesemutan. Udah. Ya. Yang pernah sakit pinggang, eh, pinggangnya sakit lagi ini gitu ya. Jangan khawatir. Ya. Secara fisik itu berarti sembuhnya dulu nggak sempurna dengan olah nafas jadi peka maka harus hati-hati dengan pinggang. Ini pinggang ini bicara ya. Olah nafas itu body scan itu kita bisa merasakan tubuh berbicara. Seolah-olah seperti itu ya. Ngantuk jangan minum kopi, tidurkan. Ya. Nanti kayak body stretching itu bahkan kenapa gerakannya setiap hari pasti ada beberapa yang berbeda kayak ada ngerasain yang kurang di sana, tapi nanti agak jadinya seger banget nih badan. Nah, ketika pinggangnya pernah sakit, pernah migrain 5 tahun lalu, tapi gara-gara obat sudah sembuh, nanti kayak kambuh lagi, muncul lagi, muncul lagi. ya. Olah nafas tidak membuat sakit, tapi membuat peka. Kalau Anda simak Morbi body, body Scan, penjelasan ini lebih panjang, lebar. Dengan kepekaan itu, kita meresponi. Jadi misalnya pinggang, oh sakit, kalau itu tak latih. Justru tadi itu, kita latihan body stretching, kaki angkat, buang ke samping. Maka jangan minum obat anti sakit, supaya kita tahu, buangnya ke samping mau nyoba ke arah tangan kok sakit ya kalau gitu buangnya ini kaki kiri kaki kiri kanan angkat kaki pelan pelan buangnya cukup segini oh enggak sakit oh segini sakit berarti jangan dulu gitu ya ini kaki pelintir atau ini kaki kayak wiper. lah perlu sakit oke berarti kanan enggak oke kalau gitu kiri kanan kiri kanan jadi malah justru pinggang yang sakit itu harus digerakkan kalau enggak kayak pintu yang enggak pernah digerakkan, ya Anda enggak gerakkan Anda enggak sakit, tapi digerakkan pelan-pelan kayak pintunya tuh pelan-pelan dia enggak patah ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti lama-lama lentur. Lentur salah kejepitnya yang lepas, mungkin mungkin dulu sembuh itu enggak sakit karena memang dikasih obat anti sakit disuntik sakit sarafnya dimatikan. Jangan heran pola nafas, sarafnya hidup lagi. Ya. jadi merasakan lagi. Jangan jangan takut karena begitu merasakan sakit lagi, kita atur tubuh kita, kita lenturkan seluruh badan, body stretching itu dilenturkan semuanya sampai lemes, darahnya lancar, sarahnya hidup kembali sembuh. Nanti begitu sembuh tidak sakit lagi, nggak akan kambuh semua hidup. Jadi kadang justru olah nafas ini seperti kambuh, ya. Tapi nanti begitu sakit dihadapi-hadapin, ya. Nah ini saya sarankan simak modul body scan. Oke, saya tunjukkan dulu aja. Yang lewat olah nafas ini, kok malah rasa sakit ini, sakit ini. Nanti yang tidak rasa, sama juga. ya Ada jawabannya. Ya. Body scan. Jarot. Masalah body scan, mau nafas breathing, mau whiskey breathing, mau segitiga, itu ada menemukan modulnya body scan Jarot. oke Itu modul 5. Modul 5, 1, body scan sambil tiduran. Body scan 51B ini saya tunjukkan kalau nggak salah John Capaccini ya, lalu ada body scan posisi tidur ya itu body scan adalah workshop 5 ya workshop 5 tapi ketik aja body scan nanti baru kalau udah oh ternyata workshop 5 mau, mau lebih lanjut lagi ya diperluas workshop 5 ya Jarot nanti yang muncul adalah yang 5 semuanya kan jadi tahu oh modul waktu ini mulai dari 5.1, lalu satu kalau lima b lalu lima strip dua kalau lima dua c ya kalau lima ini <tuh> nanti akan muncul juga gimana kalau nggak bisa merasakan dan seterusnya ya yang pasti yang modul 5. nah karena di situ diajarkan oleh John Kabat-Zinn kalau olah nafas muncul rasa sakit-sakit itu caranya gimana Rasa sakit itu seperti bayi kita. Dipeluk saja, jangan dibanting. Belajar menghadapi rasa sakit tanpa obat. Ada yang kuat ya? nggak kuat bener, nggak kuat ya? Sudahlah, minum obat. Tapi kalau Anda bisa mengikuti langkah demi langkahnya yang diajarkan John Kapacin yang saya ajarkan dalam modul body scan, maka sakit itu kayak bayi kita. Kita peluk sampai dia berhenti nangis ya, jadi rasa sakit itu anggap aja bayi kita. nggak bisa dibuang, nggak bisa. Rasa sakit tidak untuk dibuang. Rasa sakit tidak untuk ditinggal lari. Kenapa? Konsepnya John kabat ini, Saya ambil dari konsepnya dia ya. Rasa sakit itu bayi yang Anda lahirkan. Sakit berarti nangis. Mau ditinggal pergi? Mau lari? Mau dibunuh? Mau dibuang? Mau dibanting? Dibunuh berarti ingat rasa sakit kayak bayi ya anda minum pain minum obat painkiller anda bunuh anda bunuh rasa sakit padahal rasa sakit itu indikator ada yang nggak beres harusnya kita beresin dong bayi nangis ngompol kali oh enggak lapar kali enggak haus kali enggak kepanasan kali oh iya nih suhunya begini pasang AC jadi begitu nangis begitu rasa sakit kita aware kenapa ya sakit iya dulu dulu pernah jatuh di sini ya berarti belum sempurna ya Aduh, kalau kita gitu coba dicek lagi, misalnya gitu. Atau, oh sakitnya, oh ini radang, ini berarti harus makan antiinflamasi. Jadi sakit itu sinyal, kita responin. ya Kayak bayi kita, nangis, kita responin. Jangan dibunuh, jangan painkiller. Atau nangis, ya kita peluk aja, sampai nggak nangis lagi. Maka pada waktu nggak nangis lagi, aman dia. Anda sakit, peluk aja sakitnya tuh. Kita hidup bersama dengan sakit kita hidup bersama dengan ayah anak yang kita lahirkan tapi kita responin nah responnya bener bener bener makannya bener tidurnya bener olahraganya bener ininya bener <tuh> percaya saya dah sembuh mau sakit apapun juga selama ada nafas itu selama itu ada harapan karena kalau bicara nafas anda bisa masuk modul 15 oke saya tunjukkan aja ya sebagai penutup pertanyaan ini ya anda masuk modul 15 kalau lupa tadi angkanya berapa? Masuk namanya soul healing. Jarob. Ini sama dengan modulnya dari Pak Saiful Karim. Pak Ustadz Saiful Karim. Rahasia nafas. Dalam modul 15, ada 15.1B, 15.2B, 15.1B, 15.1B, 152 ya Ini serial-serial modul 15. Di mana diajarkan nafas itu nafasnya Tuhan. Kenapa olah nafas menyembuhkan? Bahkan kalau Pak Saiful Karim berkata, nafas itu cara bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau Alkitab gimana? Ayub berkata, selama roh Allah ada dalam lubang hidungku, dan nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Kalau kita percaya Tuhan itu maha hadir, berarti di sini ada Tuhan. Termasuk di paru-paru kita, Tuhan melingkupi alam semesta. Cuma kita bernafas tanpa menyadari kehadiran Tuhan. Kita bernafas seolah-olah itu nafas kita. Padahal kalau kita diambil nafasnya, kata Ayub. Ketika nafasku diambil, maka aku kembali kepadanya. Tapi yang saya paling senang adalah kitab Ayub yang berkata, Selama roh Allah ada dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menghidupkan aku. Nah, menghidupkan itu, tarik ke bahasa Ibrani-nya diterjemahkan ulang, boleh menyembuhkan aku. Itulah kenapa dari dasar teologis itu sebenarnya. ya Dari dasar pengertian pemahaman saya secara teologis seperti itu, cuma tak buang ayatnya, saya bikin aba-aba, nafas dari Tuhan sembuhkanku. Nafas dari Tuhan sembuhkanku. ya Anda ikut pola nafas berbagai aliran, mungkin kan unik ya saya. ya Aba-abanya itu loh. Karena <laughs> memang saya juga bilang, saya belajar di Jon kabat zin tapi saya modifikasi. Ya modifikasi, modifikasi seperti yang saya yakini bahwa nafas itu dari Tuhan, gitu ya. Maka aba-abanya menekankan pada keyakinan tapi Tuhan ya masing-masing, agama masing-masing. Kita bernafas tanpa pernah merasakan Tuhan, tanpa menikmati nafas. Kita nikmati nafas. Kita percaya itu kayak Tuhan hadir masuk di dalam kita. Kalau orang Jawa bilang manunggaling kawulo gusti. Jadi gusti manunggal bersama kita. Lewat apa? Lewat nafasnya yang diberikan kepada kita. Kalau itu nafas itu apa? Nah, okay, simak rahasia nafas Pak Ustad Saiful Karim. Atau simak modul saya Soul Healing and Miracle. ya itu Kalau menurut That Tricks Klinghart, level kesembuhannya tertinggi. Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka menurut saya loh ya ritme nafas nggak penting lagi, karena yang penting Tuhan. Tapi kalau anda nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ritme penting sekali. Nafas yang tepat, tariknya berbeda, buangnya berbeda, penting sekali. Karena Mas Gunggung akan ajarkan di camp, ya dan diukur pakai HRV, diukur pakai EEG. Bahwa ritme begini, pengaruhnya begini, ritme begini, pengaruhnya begini, gitu ya. Makanya, saya gandeng Mas Gunggung yang detail ilmiah, terus baik. Sayang, jurnalnya banyak, di mana saya lebih percaya dari sisi batin dan relasi dengan Tuhan sesuai dengan pengalaman spiritual saya. Ya, oke, saya pikir saya cukup -cukup.